Cara menambah RAM di HP Infinix tanpa root. Baik sahabat, untuk cara menambah RAM di HP Infinix tanpa melakukan routing kita masuk terlebih dahulu ke aplikasi Play Store ya, guys. Baik sahabat, dia sudah kita masuk ke aplikasi Play Store-nya, kemudian kita telusuri aplikasi dan game di sini ya, guys ya. Kemudian langkah selanjutnya kita ketikkan di sini swap ram nah jadi sudah diketik kemudian kita langsung cari saja ya guys ya nah sahabat di sini ada banyak sekali aplikasi penambah rambut ya guys ya kita pilih yang norot aja ya guys ya di sini ada swap norot nah kita pilih yang ini aja ya guys kemudian kita pasang aplikasinya ya guys ya nah sahabat sambil menunggu terdownloadnya aplikasi jangan lupa di like video ini dan jangan lupa di subscribe ya, guys ya. Oke okay, sekarang menginstal aplikasi ya guys ya kita tunggu sebentar guys. Oke okay, aplikasi sudah terinstall ya guys ya dan langkah selanjutnya langsung saja kita buka aplikasinya guys ya untuk menambahkan RAM di HP Infinix. Kemudian di sini ada to use the apps ah, apa ini saya nggak tahu juga ya karena bahasanya bahasa Inggris ya guys ya. <laughs> Kemudian kita klik aja di sini I agree ya guys ya. I agree, ya. Apa-apa itu nggak tahu. Yang penting di sebelah kanan tadi, ya guys. Ya, nah, sahabat, jika sudah terbuka aplikasi Swap, menurutnya di sini ada Swapsis. Sis. swap Sis ini untuk menambahkan virtual RAM di HP Infinix, ya guys. Ya, di sini kamu bisa menambahkan. 1 GB, 2 GB, 4 GB atau 8 GB bahkan bisa lebih ya guys ya. Di sini saya akan menambahkan ini sebagai contoh saja ya guys ya. Di sini saya akan menambahkan 100 MB saja untuk RAM-nya ya. Guys ya Kamu bisa menambahkan di sini um, sampai beberapa GB ya guys ya. Kamu bisa menambahkannya di sini di swap nya ya guys ya. Kemudian jika sudah kamu tambahkan 2 GB, 4 GB atau terserah kamu deh. Hmm, kemudian langsung selanjutnya di sini kita create swap ya guys ya. Nah, sahabat di sini ada keterangan when creating swap file ya. Kemudian di sini klik saja yes ya guys ya untuk melanjutkan. Nah, sahabat untuk swap file atau memori RAM virtualnya sulit ditambahkan di HP Infinix, guys. Dan itu dia cara menambahkan RAM di HP Infinix tanpa root ya, guys ya. Nah, bagi sahabat